halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang 4 zodiak yang bakal kaya di bulan agustus tahun 2021 namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan sekitar zodiak silakan hubungi kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi baik sebelum kita ke ramalan dan sini saya informasikan terlebih dahulu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 selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang bakal kaya di bulan Agustus tahun 2021. Jika kartu yang sudah kita dapatkan, kisahnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang bakal kaya di bulan Agustus tahun 2021. Pertama support energi kepada zodiak yang pertama.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 Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang bakal kaya di bulan Agustus tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu amalan zodiak yang bakal kaya di bulan Agustus tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiak. Ya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah eight of Cup ataupun delapan piala untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo bakal kaya di bulan Agustus tahun 2021 di sini terjadi dikarenakan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang selalu mencari jalan mencari peluang usaha dan tidak mau menyerah dengan keadaan yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan seorang Virgo dan di bulan Agustus tahun 2021 seorang Virgo akan mendapatkan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 seorang sosok seseorang -sosok sosok -sosok yang tidak mau menyerah dengan keadaan selalu mencari peluang selalu bekerja disiplin yang dimana selalu didukung disupport oleh orang tua sehingga di bulan Agustus tahun 2021 seorang birdo bakalan kaya dan untuk kartu kesimpulannya adalah Justice secara umumnya Justice itu diartikan keadilan sebab dan akibat dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan sudut yang pertama di sini menggambarkan, Efek yang ditimbulkan dari seorang Virgo yang tidak mau menyerah dengan keadaan, selalu berjuang, selalu mencari peluang, selalu bekerja, selalu disiplin, selalu fokus yang didukung penuh oleh orang tua, sahabat-sahabat Virgo, -sahabat yang dimana di bulan Agustus tahun 2021 impian seorang Virgo akan menjadi nyata, yang dimana di sini seorang Virgo bakalan kaya atas usaha dan kinerjaannya sendiri. Dan untuk zodiac yang kedua adalah for cup ataupun Empat piala untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang bersedia Taurus, yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus bakal kaya di bulan Agustus tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan satu pekerjaan, satu tawaran pekerjaan yang dimana mana di sini nilainya sangat besar, yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan dibalik satu pekerjaan, seorang tanggus mempunyai tiga pekerjaan lain yang di mana di sini mampu mendongkrak finansial, membuat seorang tanggus bakal kaya di tahun 2021, yaitu di bulan Agustus. Dan untuk support energinya, adalah Kenaik open takal, secara umumnya kenaik open takal itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Taus merupakan sosok seseorang yang bakal kaya di bulan Agustus tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang Taus akan menerima satu tawaran pekerjaan, yang dimana di sini mampu mondok keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi, dan di samping itu seorang Taus mempunyai tiga pekerjaan lain, yang dimana di sini akan selalu disupport oleh seseorang yang dekat dengan Taus disupport oleh pasangan Taus yang membuat seorang Taus bakal kaya di bulan Agustus tahun 2021. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan efek yang ditimbulkan dari seorang Taurus mendapatkan tawaran pekerjaan yang bernilai besar namun mempunyai pekerjaan lainnya, membuat seorang Taurus akan mendapatkan hasil income yang lebih maksimal, yang dimana di sini mampu mendongkar kehidupan seorang Taurus lebih bagus lagi, dan di sini dikategorikan seorang Taurus bakal kaya di bulan Agustus tahun 2021 atas dorongan dukungan dari seorang pasangan dan orang-orang terdekat tahun sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah... Seven of sword, ataupun tujuh pedang untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo bakal kaya di bulan Agustus tahun 2021 di sini dikategorikan seorang Leo bakal kaya dikarenakan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang dia mampu melihat peluang yang masih ada melihat masa depan menatap masa depan dan selalu ingin meninggalkan masa lalu Di disini juga digambarkan bahwasanya seorang Leo akan mata pun memiliki lima pekerjaan yang dimana di sini mampu mendoklat keuangan mampu membuat seorang Leo bakal kaya di tahun 2021 dan itu semua Leo lakukan dengan kinerja sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serba tidak bergantung kepada orang lain yang berdampak positif kepada kehidupan dan untuk support energinya adalah King of One. Cara umumnya King Obwan itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang usianya di atas 30 tahun, yang dimana di sini lebih tua dari seorang Leo sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang bakal kaya di bulan Agustus tahun 2021 atas berkat. lima pekerjaan yang ia miliki yang dimana di sini ia lakukan dengan diri cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, tidak bergantung kepada orang lain, yang selalu disupport oleh orang tua, sahabat-sahabat. Leo sendiri, yang di mana disini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan serta finansialnya sendiri, dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini, menggambarkan akibat cobaan Leo memiliki lima pekerjaan di bulan Agustus tahun 2021 menyebabkan keuangan akan semakin meningkat, finansial semakin meningkat, kehidupan semakin meningkat, yang dimana disini dikategorikan seorang Leo bakal kaya di bulan Agustus tahun 2021 dengan dorongan dukungan orang tua dan sahabat-sahabat beliau -sahabat sendiri, dan untuk zodiak yang keempat adalah 9 of cup ataupun 9 piala. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra, yang dimana disini dikatakan Seorang Libra bakal kaya di bulan Agustus tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Libra bakal kaya yang dimana di sini dikarenakan seorang Libra selalu mendukung, selalu mendapatkan dukungan, selalu merespon selalu mendapatkan respon dari seorang pasangan yang membuat seorang Libra tenang dalam bekerja, tenang dalam mencari finansial, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada rezeki serta keuangannya sendiri dan disini juga tidak tertutup kemungkinan apapun usaha yang dilakukan oleh seorang libra di bulan Agustus tahun 2021 akan berbuah manis berdampak positif kepada kehidupan akan mendongkrak keuangan secara maksimal dan untuk support energinya adalah Kenaik Oval secara umumnya Kenaik Oval itu diartikan seseorang yang dekat dengan libra sendiri seseorang yang sudah matang pikirannya serta seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan sosok seorang Libra merupakan sosok seseorang yang bakal kaya di bulan Agustus tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang Libra selalu mendapatkan dukungan dari pasangan yang disimpulkan dengan knight of war, seorang Libra suka bertukar pikiran, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan seorang Libra sendiri, dan di sini tidak tertutup kemungkinan apapun usaha yang dilakukan oleh seorang Libra bersama pasangan akan mengubah hasil yang maksimal, yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang keempat disini menggambarkan efek yang ditimbulkan akibat seorang libra bersama pasangan berjuang bersama-sama akan membuat seorang libra masuk dalam kategori seseorang yang bakal kaya di bulan Agustus tahun 2021 dan apapun usaha yang akan dilakukan oleh seorang libra akan mendapat keuangan finansial lebih bagus lagi dan di disini bisa kita simpulkan empat zodiak yang bakal kaya di bulan Agustus tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Virgo yang kedua zodiak taurus, yang ketiga zodiak leo, dan yang keempat adalah zodiak libra. baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang bakal kaya di bulan agustus tahun 2021. semoga bermanfaat. mari kita doakan semoga bacaan dan ramalan ini akan menjadi kenyataan. akhir kata saya ucapkan.